Yeah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa kepada daerah yang terhormat Bapak Kepala SMP Pegat. Dewan minata yang kami hormati. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh kita masih berketumpatan untuk bersama-sama duduk di tempat yang sederhana ini guna untuk pasal-pasal kepada tujuan kita mohon assalamualaikum kepada keluarga dan para sahabat sahabat di perusahaan ini kita terus hari ulas untuk menangani diri agar kami terus hidup dengan makna pancai aisyah kekurangan kami daripada penyebutan sampai kepada eh, mendudukan bapak-bapak dan ibu-ibu kemudian daripada pulau ini karena mungkin ada yang bertanya-tanya dari bapak-bapak tidak mempelai lagi dalam hati ini kenapa ini untuk peminta di bisa waktu bulan ini sim, ada ketiga bahkan kali Yang pertama akan mereka sudah diselesaikan Kemudian Rima um, sudah ada lagi acara lagu wajah di Tansila apa ini untuk penyelurahan pelanjang dengan penerima pelanjang Kemudian dia menimbulkan kita karena melakonnya musik yang nah, tahu diri, sedangkan ada siapa yang oleh Allah untuk mempersihkan waktu karena ini sudah lewat jam 3, menit, hingga 4 kuni barangkali aku boleh melalui jumlah Barangkali kita karena angka daerah harapan orang uang sebanyak 20 juta dari ikot-kotnya konik kan, main akan diserahkan kepada staf bawah eh, atau komite Sahli, Sahli nawakanlah dirimu dari mana, dari iman kita, makin Allah, allah yang sempat hadir di tempat yang berbahagia ini <tuh> syukur Alhamdulillah dipuji ikarai Allahumma ta'ala ia karai apa tu apa tantunya kau karai malamu apa tadi apa tadi Alhamdulillah wa syukrulillah wa taqabbal Konek-konek sudah disaksikan oleh Bapak mantan Bupati Kepada Negeri dan Bukat yang baru saja jadi buka, saatai, dilihat dihitung akan diukurkan ya. nah konek-konek sudah mortali kepada wali tua makanya ini pada saat ini Marilah kita mengucapkan syukur Allah Alhamdulillah Kerana Adil mutawara kita sudah Kita manfaatkan Dan sudah kita Terima bersama Dan untuk ini Berlangsungan daripada acara kita Yang Berdoa maupun air Yang akan dibawa kepada Bapak Mal pada kedepatan ini kami yang beri waktu Alhamdulillah beri... Pak Bapak, Ibu, Saya mendapat pengumatan Untuk acara seperti ini, baru kita sudah lama Kita yang kedua-dua <tuk> negara <tangan> itu besar. Setiap negara itu, sampai sejauh <tuk> ini saya harus dan menantang ini situan melalui selab juga nah, oleh karena itu Masa kedua pihak baik arti, maupun artian terhadap kedua pihak hadjandi terhadap suaminya, adikin dan adikin terhadap hatinya lupakan semua kejah kejahatan, walaupun ada kejahatan karena jelas masjid, gula pandai itu bukan satu hari, tapi akan aku dan pasti di dalam perjalanan itu akan bukan itu yang ditodong-todongkan -cojok kan lebih banyak mau internet kelebihan, lebih banyak dengan demikian, dia pernah terbukti dalam hati itu.